Hidup Anda Hidup saya Hidup kita Itu cuman sesaat Ya hidupnya cuman sesaat Nanti semuanya Nanti semuanya akan mati Betul ya? Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan kekuatan taufik untuk mengisi bulan suci ramadhan dengan amal-amal soleh dengan hati yang bersih dari segala penyakit hati dan mudah-mudahan kita semua dapat Laylatul Qadar Amin Saya cuman mau ngomong sedikit mudah-mudahan jadi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 Jangan pernah kamu pamerkan hartamu. Jangan pernah kamu pamerkan ilmumu. Jangan pernah kamu pamerkan kedudukanmu, ya karena semua itu tidak akan pernah bisa menolongmu. Tidak akan pernah bisa menolongmu. Yang bisa menolongmu hanya satu, yaitu Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala katakan bahwasannya tidak ada yang masuk surga itu karena amalnya Semua orang masuk surga karena rahmatnya Allah Dan rahmatnya Allah itu dari mana kita akan dapat rahmatnya Allah وَمَا illa rahmatan lil alamin Allah sendiri sudah menjelaskan Tidaklah aku utus engkau wahai baginda Muhammad SAW Kecuali sebagai rahmat untuk jagat raya, jadi rahmatnya Allah, yaitulah baginda Muhammad SAW. Beliau rahmatnya Allah, ucapan beliau rahmatnya Allah, fialuh perbuatan beliau rahmatnya Allah, ajaran beliau rahmatnya Allah. Jadi, kalau kita pengen masuk surga, nggak ada jalan lain, pintunya cuma satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari pintu ini nanti kita akan dibukakan pintu-pintu yang lain kita akan dapat banyak hal lewat Nabi Muhammad Wasallam karena itu dari sekarang jadikan semua yang ada pada diri kita ini bisa nyambung pada Nabi Muhammad SAW bagaimana caranya kita? harta kita, uang kita, pangkat kita, jabatan kita, kedudukan kita, ilmu kita bisa nyambung kepada Nabi Muhammad SAW karena kalau nggak nyambung sama Rasulullah SAW Gak ada manfaatnya yang tidak ada man, manfaatnya yang manfaat hanya yang nyambung pada Nabi Muhammad SAW dan karunia Allah yang paling besar itu adalah ini hati kita dikasih hati nah, kalau hati sampai tidak nyambung sama Nabi ini hati macam apa hati bisa nyambung sama drama hati bisa nyambung sama pemandangan kangen sama pemandangan Hati bisa nyambung sama kuliner, kangen sama sate, kangen sama Pak toprak, kangen sama pecel, bisa nyambung. Lah kok sama nabi nggak nyambung, hati macam apa yang kita miliki itu? Nauzubillah min, zalik. Belum terlambat, masih hidup kok. Walaupun satu detik hidup belum terlambat, sebelum sampai di tenggorokan, ya, belum ter terlambat. Mari kita latih diri kita, hati kita eh hey, ilengkan jeng nabi. Hatinya diingatkan, ingat Rasulullah. Eh, hey, kamu ingat Rasulullah, hati ingat Rasulullah. Diri kita sendiri ingatkan, Rasulmu yang nolong kamu nanti, nabimu yang nolong kamu, bukan yang lain. Ingatkan terus hati kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di antaranya adalah sering-sering kita itu menghadirkan nabi. Ini ceramahnya jangan dipotong di sini ya, gawe kesruh nanti. Sering-sering kita menghadirkan Nabi SAW dalam benak kita, dalam hidup kita. Satu detik saja, ingat sama Rasulullah SAW, Kemudian solawat, Allahumma sholli alaihi. Jadi solawatnya itu karena mengingat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi, Allahumma Kalau kita sering begitu, nanti otomatis nyambung. Sholat dan musalli alaihi. yang nanti rohnya orang sholawat itu bisa nyambung dengan rohnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini resep selamat akhir zaman dan zaman kapanpun ini. Zamannya kapanpun itu resep selamatnya cuma hati yang bisa nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Mau bawa apa coba nih yang sok pamer nih? Mungkin ada yang sok pamer. Saya misalnya pamer bacaan Al-Qurannya bagus ngajinya pinter, sedekahnya banyak nah itu yang nerima nanti siapa? sholatmu itu nanti yang nerima siapa? Allah Ta'ala ngajimu yang nerima siapa? Allah Ta'ala yakin kamu diterima? sudah cek tuh sholatmu benar apa enggak? wudhu'mu tuh loh kran yang kamu gunakan wudhu' airnya itu haram atau enggak itu? nah kalau kita wudhu' dengan air yang haram Air haram, airnya bayar pakai uang haram, airnya ha? haram. Bagaimana bisa diterima sholatnya? Kalau airnya haram. Bagaimana bisa diterima sholatnya? Pakaiannya haram. Bagaimana bisa disolat, diterima sholatnya? Rumah tempatnya sholat haram. Susah kan ya? Berat kalau kita mau ngandalkan amal kita. Tapi wajib amal. Ojo terus ngomong, yes, ngonus, ya ngono remuk sisan itu ya. Sekak solat sih san gak ngawur ya. Na'udzubillah min. Dalik. Lawang yang solatnya bagus, bacaan Al-Qurannya bagus aja gak boleh mengandalkan itu kok. Gak boleh mengandalkan eh? itu. Yang diandalkan rahmatnya Allah. Yang diandalkan rahmatnya Allah. Maka kita solat sebaik mungkin, ngaji sebaik mungkin, pikir sebaik mungkin, sedekah sebanyak mungkin. Tapi yang kita andalkan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah dari mana? Nabi Muhammad Wasallam. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, khud biyadi mali siwaka, wala alwi ala ahadi. Itu Manggil Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, mali siwaka, aku gak punya siapa-siapa, gak punya siapa-siapa, punyanya cuman kamu Ya Rasulullah. Nanti jalanan kalau dikubur mau manggil siapa? Eh mati, saya coba. Bayangnya no mati maksudnya. Di kuburan mau minta tolong sama siapa? Siapa yang mau diminta tolong? Ya cuma Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa yang lain. Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nah kalau nggak pernah ingat sama Rasul, mau minta tolong sama Rasul. Wih, gak tahu kok. Masya Allah, handphone, handphone. Saya kemarin kasih contoh di pengajian ibu-ibu ini Pengajian ibu-ibu. Ini kan penontonnya banyak bapak-bapak ya. Buktinya yang komen tuh I love you Habib. Lanang mesti yuk. Alhamdulillah ya. I love you Habib. Lanang. Alhamdulillah. Itu ya. Saya mau ngasih contoh boleh ya. Tak ingatkan lagi. Buat diri saya dan hal hadirin semua. Pemirsa dimanapun anda berada ini mendekati Ramadan. Biar kita nanti bisa dapat ayatul qadar itu kalau hati ini nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad. SAW. Wangil Lailatul Qadar. Waatin ini gak nyambung ganjeng Nabiyo. Lailatul Qadar itu namanya aja Lailatul Qadar malam yang sangat bernilai. Coba anggap kaya wengi-wengi biasa gitu. Oh entok entok sih. Ini mahal harganya. Serunya hari. abad nyari. Oh Nabi aja nyari. Rasulullah nyari sampai sepuluh hari terakhir melek-lekan gak tidur gitu kasarnya ya. Sepuluh hari terakhir etikaf nyari Lailatul Qadar Kodar, oh kita kok ento ento ya amin insyaallah. kan begitu ya. Modalnya, ah, modalnya apa, pemirsa? Dimanapun Anda berada, renungkan ini, renungkan nih bagian akhir ini, renungkan. Saya nggak akan bahas tema Ramadan. Enggak. Ya, Ramadan itu datangnya setahun sekali, tapi kalau ini harus dipakai tiap hari, ya eh, dipakai tiap, tiap hari. Saya mau nanya yang gak punya handphone angkat tangan Alhamdulillah punya semua di rumah tuh Udah ada yang angkat tangan juga atau pemirsa? punya handphone semua nah yang sudah berkeluarga punya pasangan hidup angkat tangan ngaku atau? ngaku Ya, ini pemirsa di rumah banyak ini sekarang saya nanya sama mas-mas yang sudah berkeluarga terutama manten manten Anyaru manten baru Ya, terutama mantan, Pak. Baru itu yang namanya handphone. Saya nggak pegang handphone nih. Ya, bip, ada handphone pinjam. Ya, bagus nih. Tidak sebutkan mereknya iklan. Bip. Ini handphone nih. Ya, ini handphone. Ada aplikasi IG, ada Facebook, ada YouTube, ada WhatsApp. Betul, saya mau nanya. Kalau istrimu atau suamimu Kelihatan online terus di whatsapp 24 jam Tapi tidak kirim pesan whatsapp sama kamu nggak nanyain kabar kamu Dik gimana kabarnya nggak ngirim pesan whatsapp Saya mau nanya Pegel apa tidak pegel Ibu-ibu pegel nggak bu Bu Jujur Pegel nggak? Pegel hati ini ya Online bisa nyapa saja nggak mau, betul kan? Online bisa nyapa saja nggak mau. Apalagi kalau dihadapannya main handphone terus, tapi nggak belas. pegel apa super pegel? Super pegel, benar ya? Nah, kenapa saya ngambil contoh ini? Soalnya pelakunya banyak, pelakunya apa? banyak, korbannya juga banyak. Biar masuk ke kepala, masuk ke hati, dari bangun tidur sampai sekarang. Dari bangun tidur sampai sekarang Kamu bisa inget temenmu, bisa inget makanan Bisa mengingat tempat wisata Bisa inget macam-macam Lah kok kamu tidak sedikit pun ingat kanjeng Nabi Terus kirim salam sama kanjeng Nabi Aleyh. Lah urip Mau di Kok nggak duduk sebentar Saya mau ingat Rasulullah Saya mau salam buat Nabi Allahumma salli wa sallam alaih Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaihka Kanjeng Nabi di Madinah. Jasad beliau di Madinah Iya, tapi nggak di Madinah Beliau ada dekat sama kamu Langsung nyambut salam Di tengah ruwetnya manusia Di tengah ruwetnya orang Kamu mau duduk inget sama saya Aku inget kamu juga Allah Ta'ala langsung ngomong Sama malaikat-malaikatnya Tuh, lihat tuh yang tinggal di semang gitu Novel tuh, misal lo ya. ya. Lebih baik yang bagus-bagus kan saya misalkan diri saya sendiri Betul kan? Tuh, tuh novel tuh yang tinggal di semang gitu, si novel itu. Itu loh, orang-orang sibuk ya dengan kerjanya macam-macam. Orang sibuk dengan urusannya macam-macam. Dia mau duduk sesaat. Kemudian niat bener sholawat untuk nabiku, salam untuk nabiku. Seperti yang aku perintahkan, innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu Alaihi wasalimu alaih. itu nurut sama saya saya suruh saya perintah mau duduk sebentar inget pesan saya ingat perintah saya langsung salam pada nabiku Salawat pada nabiku maka aku salawat juga untuk dia malaikat semua salawat kepada dia maksudnya langsung Allah kasih rahmat Allah kasih ampunan Allah angkat derajat kita Masya Allah berkat solawat sesaat. Pengen enggak? Nah, dari, dari tadi pagi itu kalau enggak ada maulid malam hari ini, kira-kira jenengan ingat Nabi enggak? Lohon di tengah maulid aja, dia Nabi, salam alaika. Orang ileng kok. Harap Kita loh, ya seorang lain. Kita ini. Sudah dihadirkan di ajris maulid, tambah sibuk nyuting, Wah, apa suara, Maulid, bukan soting, soting biar panitia, kan begitu. Kita hadir, hadirkan dirimu. Hadirkan salam buat Nabi, kita butuh dikenal Nabi Muhammad SAW. Pengen dikenalkan jeng Nabi enggak? Saya mau nanya, mau nanya. Emangnya saya kenal jenengan? ora belas. Betul kan? Enggak kenal saya. Bagaimana saya bisa kenal satu persatu? Subscriber ratus ribu kok? Sorry bro, sorry. Nah, Allah, ya. Allah, Masya Allah, subscriber 600 ribu di Youtube. Terus nyapa saya komen-komen di Youtube, terus saya kenal satu persatu? Enggak tuh ya, enggak kenal saya, bener enggak? Enggak kenal. Jangankan kok subscriber di Youtube yang relawan inti saja, aku ya anak ijnengnya gak roh aku. Betul kan ya? Biar saya kenal, biar saya tahu, kan ya sering-sering jedul silaturahim gitu kan ya Ini Bip, saya yang biasa hadir Saya yang biasa masak, bantu masak Saya yang biasa kirim beras, bib, Store muka, gitu kan Pesan WhatsApp, bib, saya yang biasa hadir bib siap Akhirnya saya ngerti, oh ini Fulan namanya Oh wajahnya saya tahu, ngerti Jadi kalau ketemu di tengah mall Di tengah ribuan orang Fulan ini yang udah saya kenal Saya akan menghampiri, mas gimana kabarnya sing ini gak tak sopo, betul nggak, Betul nggak. Sekarang pertanyaannya, nanti di Padang Mahsyar, manusia itu kumpul dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kanjeng Nabi kenal awakmu, mau boga Kok dulu saya gini gak enak, kenapa nih Rasulullah SAW akan kenal kita, enggak Kalau kenal kita, dipanggil. Dan sebaliknya, kamu nanti kenal Nabi, enggak Di tengah kerumunan manusia itu, apakah kamu bisa melihat Nabi Muhammad SAW? Kalau mata kita lihatnya haram, tok gitu. Apa bisa diizinkan melihat Nabi Muhammad SAW? Anggeli, ucok, buang sembrono akhirat. Utuh dolanan, ini, uduk dolanan ini bukan mainan. Mati, beri setelah mati kuburan alam barzah rokok. apa dolanan bukan permainan. Kamu kira kehidupan ini laib permainan? Bukan permainan, kata Allah Ta'ala. Serius, ini akhirat itu seri. Serius, dan Alhamdulillah, Allah ngasih jalan mudah untuk dikenal Nabi Muhammad SAW. Jenengan gak usah setor gak usah ruwet. Gampang itu yang namanya biar dikenal Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi mengatakan, "Akor bukum ilaiyaman, zilatan, yomal, diamati, akhfirukum, alea, solatan, SAW." Nanti di hari kiamat, yang paling dekat di antara semua orang ini, yang paling dekat dengan saya. Yang paling banyak sholawat kepada saya, Allahumma sholli washelim alaihi. Berarti sholawat tiket dikenal Nabi, betul kan ya? Tiket dikenal lah Nabi. Yang mau duduk itu niati, niat sholawat ngadep kanjeng Nabi, betul ngadep? Adep hatimu gitu. loh. Allahumma sholli washelim alaihi. Allahumma sholli washelim alaihi. Allahumma sholli washelim alaihi. Adep hatimu. Kalau begitu sholawatnya nyampe sama Rasulullah SAW, Rasulnya pun akan jawab. Malaikat ng ngasih tahu ini Fulan bin Fulan, itu novel bin Muhammad al Idrus tuh, itu Muhammad bin Husain al habsi ya itu Ali, itu Fulan, itu itu itu disebutkan namanya. Lah kalau tiap hari kita disebut terus Kanjeng Nabi inget tidak sama kita? Ingat dicari nanti di, di Mahsyar digulai Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, first class, VIP, ini yang banyak salawat depan depan depan, iling guri guri yang tidak pernah ingat belakang belakang belakang belakang. Nauzubillah min, thalik. Jelas semuanya.